Aku mencintaimu dengan hati dan akalku Sampai-sampai Aku merasakan gangguan kejiwaan yang sangat hebat Karena mencintaimu seorang diri Tak ada rasa peduli sedikitpun darimu Atas rasa yang tumbuh dan meledakkan isi kepalaku Semua cara yang aku pikir Dapat membuatmu balas mencintaiku Sudah aku lakukan Mulai dari menjadi sosok yang dewasa Pengertian Sampai menjadi sosok yang lucu Seperti badut ulang tahun pun Sudah aku lakukan Namun kau tetap saja seperti tembok misu Yang tak bisa bicara dan mendengarkan Aku Bagaikan budak yang tak tahu malu Mencintaimu seorang permaisuri cantik jelita Setiap hari hanya bisa menjadi pesuruh dan alas kakimu Ya Tuhan, pandanglah aku dengan rahmatmu Angkatlah derajatku agar dia mau balas mencintaiku Jika tidak, sembuhkanlah luka hatiku ini Aku lelah mencintainya seorang diri Hingga aku menjadi gila seperti ini